Oke teman-teman jadi itu tadi uh, kisah perjalanan yang gabut banget. Jangan lupa subscribe, klik, and comment, share tentunya sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. <coughs> jadi hari ini kita berada di kota genteng ya. Masih kondisi ppkm. Ntar. Oke kawan kita belok kiri. ini ada pengamen mantap terus belok kanan wah ini ada Telkom ya Wifi dulu saya pernah kesini sini an di telekom ini wah, nostalgia pokoknya sampai lama banget cuma sekarang kalau saya di rumah ada Wifi jadi upload video tinggal klik-klik tidur banyak toko yang tutup teman-teman e, peraturan baru masker 2 ya kalau e, kawan-kawan belum tahu tadi saya ke kds itu disuruh pakai masker 2 wah masker dua seluruh ngap banget cuma ya gimana udah peraturan jadi, kita uh, hidupnya itu udah nggak normal ya? <tuh> Disini banyak makanan kecil, cuma saya udah kenyang ya. Kita hampir sampai yang namanya Alun-Alun. ramai Ini ada es buana wah banyak banget kalau Rp10.000 oh, Rp5.000 eh ramai, Banyak warga berjualan ini ya RTH Maron. Oh, raga. Gue mau beli itulah. Oh, ini sate ini guys ini, ini, ini jadi saya itu ini uh, lama ini nyata. nah kita beli sate ini lor sate pentol sepuluh tusuk 3000 pitongnya itu eh bang? campur dibongkos ya mas Oke teman-teman jadi ini ya RTH Maron masih banyak orang-orang wow banyak yang gabrut jadi ini tuh masih tutup kalau nggak salah sih wah ini kamera saya getar banget ya ya RTH RT Hamaron. terjatuh guys. Wah, sakit, itu. tapi nggak nangis. Terus <laughs> saya sah nangis. Jadi di sini ada sebuah pohon keramat itu pohon keramat. Ada pohon keramat. salah ini kan masih sore jam berapa ini ini jam 4 di sini dulu tuh banyak itu ya apa namanya yang sewa ini dulu yang muter-muter anak kecil sekarang tutup kondisinya ya seperti ini ya oke lor kita lihat sate kita Oke, mati duluan. baca Milan. sulur nanti kita uh, ada waktunya makan. ngapain wuuh rapet tuh oh, aspal. Oh jadi ini udah dibuka kah Oh belum ini sebenarnya mohon maaf pengunjung masih ditutup kayaknya wih Oh ini ada mau di aspal ini bumi maron ini mau diaspal ini soalnya udah di ini dikasih cairan pengaspal lama ini aman aman gas, yo kita putar-putar kota aja ya, habis itu kita pulang, mumpung di sini, <kuh> ya ya ya. ya. ada banyak orang mancing seluruh yang hobi mancing wah tapi kok mengering ya Habis saya sebenarnya mancing tapi uh, enak buat video gini ya sekarang hobi saya buat video sambil ngeplok ah itu ada penutupan jalan what happened? Wah, kita nggak bisa uh, lurus ini ini lampu merah ya proyek jalan oh ternyata ada pembangunan jalan kan oh. nggak bisa lurus kita bisanya belok Sudah halus ya sini, padahal dulu wow oh, hancur. Iya sekarang halus loh. Sudah berapa tahun saya nggak sini Woi, anu. Tate saya hampir jatuh Astagfirullahaladzim Belum makan saya ini Bentar lah. Sabar Wah Jalannya habis lor Ya jalan aslinya itu seperti ini Nah ini gemdodok Kecil banget Tidak uh. betah ini kalau saya Ini apa ini sekolah Muhammadiyah satu SMK ya? Ya, hai, uh, uh, uh, uh. beberapa toko emang tutup ya teman teman mungkin efek dari ppkm darurat soalnya itu ppkm darurat itu domino ya efeknya tidak cuma satu orang tapi seluruh di sini ada Kampung 3D ya teman-teman jadi ini dia Kampung 3D ya. sama datang di Kampung 3D ya nah, ini ada pertigaan kalau kita belok kiri itu kita mau ke Singojoro Singojoro tapi kita ke kanan ya saya kita mau muter-muter genteng. Blok, Lur, blok. Kalau apa namanya? Butuh beras di situ tadi. Telur ini rame banget, sih. Kayak mau ada karnaval. Oh, ya ngomong-ngomong, udah dua tahun ya. Kita enggak karnaval, dan tahun ini kayaknya juga enggak uh, karnaval. Saya sekarang lagi musimnya covid Agustus sepi. Oke, kawan, ini dia pertigaannya. Lampu merah, saya belok kanan ya. Udah, lampu hijau. Wah, kita menghadap ke Matahari, kamera saya ngentang. Kalau gini, mohon maaf, pintu ditutup sementara. Terserah, Pak. Pak, ini banyak angklung ya, PJB tadi di sana juga ada. Kondisinya seperti ini teman-teman. Sayangnya kita melawan ini ya, melawan matahari. Ini ada masjid, masjid besar genteng. Ayo kapan ke situ terakhir? Saya kalau apa namanya itu Wah ini nggak bisa disalip ini. ada ini mobil besar kok iso lurus ini ke mana bisa. Saya di sini itu ada pasar ya kawan-kawan. Ada pasar. Jadi untuk mobil-mobil gede itu enggak diperbolehkan karena ini ya seperti ini macet. Coba enggak ada mobil tangki lurus ke sini tadi ini kok tapi kok rame ya. Emang pasar. Oh ya ini pasar ya. Pasar Genteng lur wah padat. Jadi pasar tetap beroperasi ya Kalau pasar diliburkan Udah banyak yang mutiar Ini ada lampu merah Oh lampu ini penyebrangan Master Macet selur Jadi kalau di daerah saya itu Macetnya itu seperti ini teman-teman Jadi dia tetap jalan pelan tapi tetap enggak bisa uh, apa ini? Enggak bisa ngebut. Nah, itu dinamakan macet. Biasanya itu kalau macet itu ya berhenti, Jo, berhenti. Dari sel laras Toko Bandung, Bandang. Sabar. Oke, Pak, sabar. Bares. Eh, iya, oh ya ini Bares. Eh. Ya, Bares. Jadi, baris toko baris itu gede banget. Saya kalau beli apa-apa itu di Shopee, terus jadi baris. Ayo, ayo, ayo, mau kemana? Wah, bapaknya santai, Pak. Oke, aman, aman. Oke, kita ambil sampai. Jadi, kita tadi di lampu merah itu ya, belok ke kiri dan nembusin ke sini. ya, ini lor, rame banget kalau jejak sepi. Rame sini sekarang genteng. Saya di sini ada supermarket dua, ya, ini ada Sun Vest Mall. Terus di sini ada yang namanya KDS. Kalau di sini punya Sanesmal ini punya itu ya Bioskop. Keren seru. Saya sekali nonton. Kemarin sama siapa ya? Oh sama itu. Ah, bocil. Oke teman-teman, jadi itu tadi uh, kisah perjalanan yang gabut banget. Jangan lupa subscribe, klik, and comment share tentunya Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung Ataupun belum Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again next tomorrow Later, later